Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Bill Lovers dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. selamat siang Selamat datang dan bergabung kembali Di channel Youtube Di TV yang akan terus memberikan kabar Terbaru, kabar baik kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bila Namun sebelumnya Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dari selar tentunya menemani santai siang kalian soal ini pemimpin akan menyuguhkan info-info info menarik dari idola kita diawali dengan kabar yang sangat membanggakan Alhamdulillah Lagu egois Bunda Lesti Kejora, ini menjadi lagu pertama Lesti yang mencapai 10 juta streaming di aplikasi Spotify. Wow, single Lesti, egois, tersebut, kini telah mencapai 10 juta streaming di Spotify dan menjadi lagu pertama Lesti yang mencapai angka tersebut. Egoist dirilis pada tanggal 29 Desember 2016. Lagu ini pun membutuhkan waktu 2299 hari untuk mencapai 10 juta streaming di Spotify. Tetap semangat untuk kita semuanya, streaming lagu-lagu dari Lesti Kejora. Berikutnya kita simak juga di postingan pusaka FM Sukabumi. Daftar Top 10 Dangdut Pusaka, edisi hari ini, tanggal 16 April 2023. Alhamdulillah, lagu insan biasa berada di urutan nomor 3 di Top 10. Makin bangga, makin kagum. Mudah-mudahan, per sahabat, Bunda Leslie terus memberikan karya terbaiknya. Kemudian juga untuk selanjutnya, kita simak di story-nya MRB Clothing Line 1 jam yang lalu mengunggah video live Tiktoknya nya Leslar. Namun di sini juga kita mendapatkan informasi Late post ya, jangan lupa ya, selalu pantengin tiktok live Leslar Hari Selasa, Jumat, dan juga nanti ada parfum Leslar juga, hoodie Dari MRB Clothing Line Wow, ini kejutan untuk keluarga Konoha persahabat Jangan lupa pantengin terus live tiktoknya Leslar Setiap hari Selasa dan hari Jumat ini informasi langsung dari admin MRP Clothing Line Mudah-mudahan saja idola kesayangan kita selesai sehat Dan mudah-mudahan, persahabat, selalu menyuguhkan kejutan untuk kita semuanya, amin Dan berikutnya juga, persahabat, kita simak di story-nya al Lesnar Kali ini menginformasikan untuk falling sementara Di ajang SJTV Music Award 2023 Bunda Lesti di dua kategori ini berada di nomor 2, yang pertama kategori lagu dangdut paling ngetop. Bunda Lesti tentunya harus mengakui, tentunya keunggulan dari Rara berada di posisi pertama untuk sementara. Rara menyalip Bunda Lesti dengan perolehan voting 164.724 votes, sedangkan Bunda Lesti mendapat 162.242 votes. Dan berikutnya kita lihat kategori Video klip paling top. Bunda Lesti kejora juga berada di nomor 2 Nomor pertama itu ada Liudra Dengan voting 115.189 votes, Sedangkan Bunda Lesti mendapat 100.889 votes. Doakan saja yang terbaik ya Mudah-mudahan Bunda L bisa memborong piala penghargaan Namun kita juga persahabat ya Tentunya dibikin tidak yakin dengan perolehan voting dari lawannya, Bunda Lesti, karena ada postingan kalimat yang diunggah oleh Queensland Law Lovers Indonesia. Buat fans lo lancar banget ya, gua kalau mau curang satu jam bisa like-nya satu juta. Gua bikin karena gua mau pialanya hasil yang memang real dari dukungan fans yang jujur. Kita lihat juga di postingan salah satu fanbase Lesti Lovers, yakni Official Adi Collection. Mengunggah sebuah kelima sangat di luar nurul, nggak habis pikir. Bisa-bisanya secepat kilat, padahal selama 2 -3 jam stuck di situ tiba-tiba melampaui batas. Si paling bot, Tetap voting tetap semangat. Tuh, persahabatnya warga Konoha tentunya tak habis pikir ya, kok bisa secepat kilat persahabatnya untuk. Voting lawannya, Bunda Lesti Kenyora, tetap semangat saja. Yakin, mudah-mudahan Bunda El bisa tetap memborong piala penghargaan. Dan kita juga masih menunggu kabar terbaru hingga cidukan vitamin lainnya. Jangan kepada mana terus ikuti channel diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Lesti dan Bilar. Tentunya, bagaimana tanggapan kalian? Selain kabar komentar, baru menunjukkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.